Hai hai hai Pertemuan langsung dengan satwa liar raksasa Mengubah rekreasi sebuah keluarga menjadi mimpi buruk Setelah gajah yang marah membalik mobil mereka Insiden itu terjadi setelah seekor gajah jantan Menyerang sebuah keluarga Yang terdiri dari empat orang Yang sedang mengemudi melalui taman Margasatwa Lahan basah Isi Mangaliso Provinsi KwaZulu, Nata, Afrika Selatan Menurut laporan News Flash Dalam video berdurasi 21 detik yang diambil oleh sesama pengendara, gajah yang gelisah terlihat menjungkir balikan mobil SUV Ford Putih seperti serangan T-Rex yang menakutkan dalam film Jurassic Park. Para pengunjung lain yang ketakutan mencoba membunyikan klakson keras-keras. Berharap bisa mengusir hewan bergading tersebut, tetapi usaha mereka sia-sia. Gajah yang murka kemudian menggulingkan kendaraan hingga terjungkal dengan atap di tanah. Karena putus asa untuk menyelamatkan penumpang dari amukan gajah, pengemudi dalam video memberitahu seorang penumpang wanita untuk menelpon seseorang. I phone them. I don't know to phone. Pejabat Taman Margasatwa Lahan Basah Isi Mangaliso telah berjanji untuk menyelidiki apa yang menyebabkan gajah bereaksi begitu keras. Ternyata ini bukan pertama kalinya ada seekor gajah yang marah dan menyerang kendaraan pengunjung. Sebelumnya juga pernah terjadi suatu kejadian, di mana seekor gajah di India terekam sedang menghancurkan kaca depan bus dengan gadingnya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Takdir manusia tidak pernah bisa kita prediksikan. Rezeki, jodoh, dan juga kematian sudah ditentukan oleh sang pencipta. Kapan dan dimanapun itu kita bisa mati secara tiba-tiba tanpa diketahui terlebih dahulu. Dan kita juga tidak akan tahu bagaimana akhir dari kehidupan di dunia ini. Seperti seekor buaya raksasa yang membunuh dan memakan gadis berusia 8 tahun di depan teman-temannya yang ketakutan viral di media internasional. Meski sudah berhati-hati untuk tidak terluka dengan kejadian-kejadian kecil, namun kecelakaan tersebut tidak pernah diduga sebelumnya. Peristiwa itu terjadi di Teluk Kayeli, Pulau Buru, ketika seekor buaya membunuh dan memakan seorang gadis muda di hadapan teman-temannya yang ketakutan saat berenang. Gadis cilik itu ditelan binatang buas di Pulau Buru, Indonesia. Gadis muda itu diserang oleh buaya air asin. Menurut laporan, dia telah mandi di sungai Telukayeli dengan teman-temannya pada hari Rabu. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan dengan lemas ketika dia dilahap reptil bersisik itu. Petugas pencarian dan penyelamatan mengatakan bahwa penduduk setempat berhasil menombak buaya itu. Sementara kepala gadis itu masih terlihat di mulutnya. Namun ketika mereka memotong perut buaya, sisa-sisa gadis itu tidak ada di dalamnya. Jenazahnya juga baru bisa ditemukan dua hari kemudian. Konon katanya, sungai itu diketahui dipenuhi buaya air asin. Buaya air asin sendiri merupakan salah satu spesies yang berbahaya bagi manusia. Totalnya ada tujuh spesies yang berbahaya, mulai buaya sungai Nil hingga buaya pemakan mayat di sungai Gangga. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.